Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kadang kutim lagi suarga, betina nyetan kadang betina nyetan di surga, itu kan kita sudah final ya, original ya, sudah anggap nih suarga terus, selawasi nopo, lawas, kita mau diburu, langsing, dipersek, ya amin, ngeloni nih dadari tidak dari dendam, mangan, reina, ya amin, mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, khadbun nafsi. Hak kamu, setelah kamu dinyatakan lulus to'at, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka anda berhak mendapat apa? surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? dan kalaupun itu betul hak kamu semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita istibar kita zaman apa di dunia jadi suargo yang mewahnya ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ilawahi barso. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya ingin tak tak kok penting di surga mbek Ya penting dunia merko surga itu digawe koyo ngono mewa, Itu merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Gue cara pada BC si, Tina Omar Rodi Makanya kita ambung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ilah wohi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, api, api, aku, tahu, aku, demi mahabi, jalur buju demi mobil api, jalur buju, Ditabung anak eh, jalur buju, Gak tau nabung anak demi ikhtiar filsabilillah. Aku ditabung anak eh, setiap saat, nol perjuangan duit. Om aku api, Okombo, beneran santri, Sota Ulang. Aku mobilku akeh, naro uang nilai. Gak Oh, naro kabis disebut tu demi tuju jadi nabi. Yo naro seng kelakuan, naro popo demi uang itu. Uang itu naro solek kan tuju, mau elek demi menang. Tapi kan, gak mungkin lah. Aku nyontoh naro Mustofa uang itu, mana naro? Oh, Demenang. Temen. <laughs> Emang Rai ini bikin jago tiap. <laughs> <laughs> Ajar dia ya, mungkin nai. Jadi nggak tapi kan sudah haram nih, no? wah sudah nuh, no? haram ini penting kula torakan, makanya saya tuh nganggep didunya tuh penting sekali, di pulau nih ku ke poso ini kan awal. ini tanggal dua sembilan, siswa tanggal tiga puluh, tetes, wah ini mungkin sebelum jam delapan, insyaallah selesai hadis 7 oke selesai, soal gue wes saling no? nih wah di kula traumale, no? kata Siti umar Laulah salah sunlah ahbab tuh an'al haqqabil mawta kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali sama mati Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang Pertama adalah, saya masih asiru visadilillah Saya di dunia ini karena berjalan, berorientasi, lilai kalimatillah Dua, kata Syedina Umar, laulah an'adu ajab hati, sujudanillah Kedua adalah, karena saya di dunia adalah sujud ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah, dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah khatun nafsi, karena saya ingin mengklaunnya, beda dari makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai um, kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok tanggilan ibadah wis dada terus, melebus warga jadi suarga ini kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali karena dia masuk surga terus ya bosan sholat, bosan zakat umurnya kadang-kadang Kiai itu sakit, ya sebagian yu rapati alim tidak ada warga penuh, sholat rosa daga, rosa itika, bebas orang yang be, iya, sarap Ia, yuk sarap, yuk ibadah kapok tapi ya, mau balik pada pahaya inna itu geman, ngono, rata Tubat deh kan Kadang dia. Kadang-kadang kita ini pecundang. gue masuk surga seneng nggak bu? Kesalahan bosor. Kesalahan bolos wow. ibu beri pala. Oh, taklak babahmu. Jangan-jangan turunannya soko. Makanya apapun salah kita, belum sebagai manusia salah saya banyak. Wei loya kemusin. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim. Bernyari cara pandang orang-orang alim ternyata kalau dipikir gitu masuk surga itu cek isinya masuk surga kan koyo kaya saya pasti yakin kalau sholat itu kesel dengan poso, kesel dengan bareng masuk ke suarga, Alhamdulillah, bebas sholat tidak boleh kita seperti itu tapi kan mau ke suarga ya gelam aja, tapi ya beberapa orang gelam bukan aja sampai terus paham ya? masyarakat terus, itu terus masih orang paham, terus saya juga terus kusuk di mau ngelotimuridik nih, mau, mau, raih nih, raih tua, rata, kadang ya, cek koplok, bawang mondok dok khusus di anak perawan, udah cucuku, tuh, wong, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, itu woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Gak biasa salah di Sepuluh, halal Dua halal ngaji ya ngaji Senase Pangeran mau ngaji Di sepuluh ratusan ini Jalan Sepuluh langit Tabiat nopo Dua ngaji Terus kanan hari ini Saya ke Jogja tadi malam Saya ngaji sampai jam 12 malam Pertama sama santri yang Di pondok saya sampai jam 10 Terus setengah sebelas ada santri dari Malang Ngaji sampai jam 12 terus, Ini gue nopo sorokan sorokan ngaji Kita saing ini ngaji temen tapi saya catatannya sih tidak umar, itu tak bawa kemana-mana. Itu tadi. Kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idad visabillahi. -vis. Ojo, kapeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya, di rumah api, jalur aneh buju. Di mobil api, jalur aneh buju. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap. Kenapa aku pekerjaan tetap? Benak payu, ben payu, rabi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup boleh pekerjaan tetap, ya boleh payu rapi, rumah mewah, ya senang, boleh kamar mandi api, semua. kata Nabi, oleh gelak ada orang yang orientasi hijrahnya ilawohi warasuli. Nabi mengulang lagi, faiziro tuh ilawoh Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu, atau hanya demi perempuan yang ingin dinikainya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kau tak takoi, misalnya uang dibujuk, ayu seng seneng banget untuk gak ngalami itu. Iku kan terus gue di rumah, tapi alasan mau bagian gawe noh. Bujuk. Keti mobil. Dora wayo wayo demi sobok. Peti. Semua pijakan hukum itu demi loh si tok sih. Cengkak ever ada. Nanti. Mulai nih dibujuk, ya, kayak ada barokah. Kenapa malah? Saya lihat rumah, kenapa kena ratu ke mobil? kabel, itu ya demi bojo, kodohi berarti kayak mau mabat, perempuan bojo itu ya sama, berarti bojo jadi titik tekan dan keluar nah ini keluar cerita ini saya nak ngaji untuk orang alim sampai saya mendukung suarga seneng, karena saya bebas sholat, bebas, itikah, bebas saya ada tujuannya suarga, maksudnya maksudnya roh lesek bebas roh lesek rauh wong ayu-ayu, wayu karena suarga Dada harus bebas saya ini. Oh, tidak usah ngono. Ngono ya ngono, tapi tidak usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas dakwah fiha. viah. wa kumma fiha. taheya Salam akhiru dakwa Saya ingin masuk surga yang kelas itu. Sehingga saya tidak malu sama Allah, Gusti zaman tenggonyo wibu loiling jenengan. Jika mau jadi subhanahu Saya ini tengah akhirat pun gendonya ini jenengan. Makhluk ejen dengan suara, kewajiban ejen pula tetap subhanaka